Halo semua, kembali lagi bersama saya di channel di channel Lerober. Ya. Dan kali ini saya akan ya, kembali reaksi lagi pakai kamera. Cuman ini saya pakai uh, handphone Oppo saya yaitu Oppo A12. Jadi, minta maaf ya soalnya <laughs> kena HP lagi. Jadi, dua HP maksudnya saya nggak ada dua HP, cuman ada HP satu ini yaitu Xiaomi Redmi Note 4. Jadi, minta maaf ya, minta maaf untuk semua nih Saya pakai HP handphone apa saya untuk sementara? Kalau sudah uang udah banyak, jadi ya saya beli HP lagi. Kalau udah banyak, ini kan sama si tabung juga uangnya untuk beli HP baru. Cuman belum belum waktunya untuk beli HP baru dah, karena ya begitulah. Dan untuk sedikit bobol saja, atau spoiler ini ada video baru dari saya nih, yaitu video collab dari. Kalau saya dengan Pony Nation ada di sini. Kalau kalian mau lihat di sini. Dan ya, hmm. kali ini saya mau ada siapa ya? Tunggu loh. Yang G5 itu, G5, G5 yang uh, itu. Ya kalian tahu lah ya, G5 itu. <tuh> ya first impression lah ya. Untuk G5 nanti di bulan September nanti. Ini saya uh, Saya temukan di channel saya 525 Yaitu Malik Little Pony Generation 5 First look Bisa kalian lihat Ini Ya Dan tambah berbahasa pasal lagi Ini gak ada suara Gak ada suara sama sekali Gak ada suara Jadi Ya kita langsung mulai ya Tiga Dua satu Kita mulai Ini hanya singkat Cuman, ya, kalian bisa lihat Ini adalah cuplikan singkat dari G5 Nanti, pas bulan September nanti lah ya Ya, kayak gitu Ini durasinya cuma 10 detik Jadi, siapa-siapa jangan nanti G5 nanti di bulan September Kita tahu soalnya Nanti hoax Jadi, ya... Saya nggak akan keluar dari komunitas Brownie atau juga ya Brownie Indonesia. Jadi saya masih tetap jadi Brownie meskipun G5 akan datang di bulan September itu saya udah SMA itu nggak <laughs> tahu kenapa ini kan saya masih ke 9 SMP ya. Jadi ya kayak gitulah. First impression, first impression saya untuk G5 nanti. Uh, 3D, 3D animation, cuman Saya masih rindu dengan G4 G4 G4, G4 dari Malito Pony itu Soalnya Ada Echo Struggles nya itu loh, Yang bikin saya rindu dan juga Friendship is Magic Jadi ya Saya masih rindu G4 Terus di kolom komentar dan, dengan, dan, dan juga Echo Struggles Dan Friendship is Magic Terus juga di kolom komentar Jadi first, first impression Animasinya enak Bukan enak sih, tapi animasinya bisa 3D ya, 3D bisa ditonton ya <laughs> 3D kan, yang kedua ya Ada yang bilang kayak ber-barbie, <laughs> animasinya kayak barbie gitu loh Aduh, gimana lagi, kan cibi-cibi, kan cibi -cibi kayak di G3 itu G3.5 itu kalau nggak salah itu Dalam masih itu, yang G3.5 itu jadi bagian yang sama bagian tidak sabar dengan G5 saya juga enggak sabar. Cuman apakah sama dengan G4? Soalnya ada tambahan 3 karakter baru. Kalian bisa lihat di sini. Ini sebagai spoiler aja, jangan sebesar spoiler dulu. Biar kalian tahun nanti pas bulan September. Dan maaf ini saya, eh, baju saya ini agak berkeringat. Saya juga berkeringat tadi. Jadi ya sekian dulu untuk kali ini. Ya jangan lupa subscribe aja ke channelnya Manitou pony Official dan juga channelnya Hasbro dan channelku juga ya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng ya. Kalau kita senang Bro nih out, peace and pesan guys all dan ya first impression nah. Saya akan kaget saat Bang saya September nanti siapa nonton. Movie G5 itu Yang terbaru Kita bye-bye